Baiklah, para sahabat Leslawari manapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini, tentunya Bongmin akan memberikan informasi terbaru. persahabatnya seputar idola kita, Lesti dan Rizky Bilar Baiklah, para sahabat kita keunggahan dan ke kabar utama, di sini ada unggah spesial dari GSB-nya Papa Daniel. Sahabat, ya, yang mana tentunya Papa Daniel menerima hadiah spesial dari Leslaw Warsni, para sahabat ya. Yang sudah mengirim sebuah makanan untuk keluarga Leslar, persahabat ya terutama keluarga Rizky Bilar. Nih, ada sebuah ucapan terima kasih dari Papa Daniel dari sebuah kalimat: "Makasih yang udah kirim makanan dan mendoakan tuh, sahabat ya. Ini adalah kiriman dari Leslar, Love Wars Pen, Sejati, Lesti, dan Bilar yang sudah mendoakan dan mengirim makanan untuk..." Tentunya, keluarga Rizky Bilar doakan yang terbaik. Persahabat, yang mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Dede dan Abang Bilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan, yang dimana tentunya kita lihat persahabat ya sebelumnya kita mendapatkan kabar bahagia dari Kak Rio Motret yang sudah memberikan kejutan soal foto perwet Leslie Kejoir yang terlihat sangat cantik persahabat ya ini ada bocoran soal gaun yang dipakai persahabat ya oleh Dedek Leslie Kejora luar biasa perhatikan yang tengah ini mirip banget persahabat ya ini adalah salah satu bocoran soal gaun yang dipakai Dedek Leslie saat foto free wedding di sini tentunya ada dalam sebuah postingan yang diunggah oleh Bu Vir sahabat ya luar biasa doakan yang terbaik saja mudah-mudahan ada kejutan dan tentunya Leslie dan bilang diberikan kesehatan sahabat ya kita selalu mendoakan saling terbaik untuk idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga Bu Vir tentunya virus Leslie menuliskan sebuah kalimat caption cocokologi Bu Vir ya ini gimana kalau menurut kalian masya Allah baju yang dipakai uh mengkeceh tentunya persahabat ya luar biasa memang tentunya anggun dan luar biasa megah mewahnya persahabat ya baju gaunnya dipakai oleh dede elasti kejora membuat kita semakin bangga melihatnya legan dan sangat cantik dipakai oleh dede elasti dalam postingan Bu Fir juga banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun Ita Unyun mengatakan dalam kolom komentar Sama Bu Fir aku juga ngira yang tengah tadi aku kirim ke grup TLL 2W Ada juga komentar lain dari akun Instagram Cynthia Af yang berkomentar Ia bener mirip banget tapi cuma bisa terdiam takut salah WKWK <laughs> Kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan spesial sahabat ya tentunya gaun ini ada di Anca Wedding luar biasa Kita mudah-mudahan mendapatkan kabar baik soal foto free weddingnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kita masih menunggu foto Abang Bilar mas sahabat ya pastinya bakal keren dan tampan serta gagah mas sahabat ya kita masih menunggu kejutan itu? Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilal selanjutnya. Mungkin ini informasi di malam hari ini bersahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.